tak taruh di arah nah mata muhanya tipu letak tanah ke arah, ke batu, ke korakan, nyasalah nya, nya salah, nyakonak, sisi sekilat, sekilat jauhnya ke mata muhanya, nyak, ini anu, caruk oh ooo, caru. oh, oh tokam tagas caruk keluar, ooo, oh, ooo, oh, ooo, oh. turut konitam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ngamur, bora. mata tengah, salah, burung jahit, ini, urak nyakonak, kata konak, kona. nyasalah salah, salah, kami oh dapat kami ngensia apa mutus perkara saja bang, nolak dikapnya. kalau kami siap jangan mata Muhammad Aku zaman berdamai Pramil. Pramil polisi pun oh. ter, terputus. Jaksa hakim. Jaksa hakim pun terputus nolak cup nih mutusnya kami datang kal balas setan iblis damal kau setan oh. kabak antuk. Waktu seniang. Waktu seniang. Konitam. Hmm. Ku, teman. Uraq bepakotit banang lari tokam taruk luar semangat Kur semangat hmm, ini berapa Jadi, oh, Ini tua tinggal apa? Oh bapak Bapak Sudah ada Ada Ah, macam Geser sih, sobat mah, geser tidak yang ya selanjutnya kepada mantan yang bertugas memeriksa tadi agar membawa pihak termohon ke lokasi pesulap alo ngasarin dulu Selanjutnya kepada yang bertugas menjaga di Ula dan di Hulu itu untuk yang di Hulu omah, omah Prabu dan Mas Jaya. <tuh> ini hmm. anu hmm. hmm. hmm.